Dan bisnis tanpa sholawat. dampaknya apa? Bisnis kalau kita sholawatin pasti barokah. Barokah nggak usah dijelaskan lah. Barokah itu dirasakan. Nanti dirasakan saja ya. nggak usah dijelaskan. Dirasakan. Tapi coba sekarang kita lihat praktek menggapai hajat lewat sholawat. Gapai hajat lewat? Lewat sholawat. Kalau orang, orang sholawat tadi menjadi pusat perhatian malaikat, pusat perhatian Nabi Awal Musa, pusat perhatian ketumbuhan, pusat perhatian batu, pusat perhatian alam, karena begitu dia sholawat, Allah sholawat sama dia, Allah ngasih rahmat. Allah ngasih rahmat itu berarti meja di sampingnya jadi rahmat. Karena udah Allah ngasih rahmat, semua di sekitar kita ini jadi rahmat, karena semua ciptaannya Allah subhanahu taala jadi rahmat. Nah, kalau udah semua ini bersama kita jadi rahmat. Kemudian kita bilang, Ya Allah, aku pengen mobil itu. Ini yang bersama kita langsung ke mobil tadi. Alam ini akan membuat kita dengan izin Allah Ta'ala mendapatkan mobil tersebut. Kenapa? Rohmah. Yang kerja Rohmah. Semuanya jadi mudah. Cuma masalahnya, sekarang ini diajarin sholawat itu, apa ya, masak sih. Mana mungkin, apa bisa, opo iyo, praktekkan. Jangan teo. teori praktekkan, tapi ya solawat. Maksudnya bagaimana? Solawat itu seperti sholat, seperti sholat adabnya Adatnya seperti sholat. Orang sholat itu harus dalam keadaan suci, hadas kecil dan hadas besar maka kalau kita ini masih berhadapan besar, junub ya mandi janabah dulu. Banyak laki-laki. Nah, buat yang perempuan, kalau menstruasi nggak jadi masalah. Kan nggak bisa, kalau menstruasi pergi, pergi-pergi. Tidak pergi. bisa, nah. itu permanen. Tapi kalau bukan menstruasi, karena junub ya mandi janabah. Walaupun dalam keadaan junub boleh bersolawat. Boleh. Bahkan dianjurkan. Jangan berhenti, berdi, berdik. Tapi kalau untuk menggapai hajat tadi, loh. mau punya hajat, hajat ingin punya rumah, Hajar pengen menikah dengan anak seseorang hajat, ya jangan jenuh-jenuh, shorawat untuk ngapain hajat. Gak pas, gak serius kamu. Yang serius, mandi, bersih, wudhu, ya pakaian yang berwarna putih, serba harum. Kudhu, uzrinata, kau masjid, kata Allah Ta'ala, kalau mau sholat pakai pakaian yang ter terbaik, kita pakai yang terbaik, harum. Kalau posisinya bisa menghadap kiblat, artinya tidak lagi dalam perjalanan, tidak di kantor, tidak ini. Posisinya di tempat yang memang betul untuk ibadah, entah musola umum atau musola khusus di rumah kita, menghadapi kiblat, duduk dengan khusyuk, kemudian betul-betul menghadirkan Nabi Muhammad SAW. dalam hati, dalam pikiran, cinta kita kita hadirkan. bayangkan khusus ada di depan kita, kemudian kita mencapai Allah Muhammad Ala atau apapun solawatnya. Sambil kita mengatakan, ya Allah berkat sholawat ini, ya tolong hajatku yang satu itu, ujurkan dengan mudah. Itu nanti insya Allah, antum akan melihat sendiri, ajaibnya luar biasa. Ajaib pokoknya. Silahkan dipraktekkan. Makanya orang dulu ngajak praktek sholawat nariah. Ya. 4.444 kali, Pak. banyak. Betul ya. Bisa dikorteng nggak? Ada diskon nggak untuk nariah ya ini? Boleh nggak diangsur? Ya saya tahu jawab. Kalau kamu diskon nanti hajatnya juga di diskon. <SILENCIO> Kalau kamu angsur nanti hajatnya juga biayanya ber. -ansur. Yang punya semangat gitu loh. Untuk gaji satu bulan suruh masuk tiap hari pagi sampai sore pagi sampai sore dikasihnya baru nanti bulan depan itu aja dijalani. Ini bukan disuruh dari pagi sampai sore duduk baca empat kali Kalau kamu udah terbiasa cepet itu. Itu akan Cepat. Sebentar, tapi hajatmu akan tercapai dengan jauhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya lagi, bin, caranya nanti gimana? Waduh, perlu dipahami. Yang mau ngasih, saya atau Allah? Allah, kamu bisa tahu caranya Allah ngasih? Tidak bisa. Allah sudah bilang, yang min, hai, du, Siapa tak kuasa Allah... Ya janganlahu makro. Aku beri dia solusi. Wajar dan aku akan beri dia rezeki. Minhay itu layaknya caranya surprise yang nggak bakal tahu. Kalau bahasa kita caranya itu nanti beri dia kata kecil terus. Diperhitungkan begini, munculnya begini. Diperhitungkan begini, munculnya begini. Karena Allah bilang minhay itu layaknya nggak mungkin bisa kamu perkirakan dengan alat perkiraan model apapun. Kamu punya servernya Google untuk memastikan rezekimu dari Allah Ta'ala, nggak mungkin bisa. Karena Allah sudah bilang, wa Tunggu Min Haizu, lah ya, Surprise. Jadi, cukup kamu imami, kamu praktekkan, dan hidup dengan keyakinan seperti itu, jalani dengan nyaman. Nanti, kak Jaibar akan <tuk> Ini yang ngomong bukan orang ahli teori, saya praktek. Nah, dan saya nggak perlu sampaikan hasil-hasil yang saya dapatkan dengan praktek. Ya, salah satunya kan hasilnya langsung semua. Mau duduk dengerin saya? Iya, betul kan? Mau duduk dengerin saya? Berapa banyak orang-orang yang pinter, yang sekolah, gelarnya tinggi-tinggi, seperti yang ada di hadapan saya? Baik, Ali dulu. H, S satu. apa gelarnya? S, E. Masih Z, S dua. Itu maksudnya S dua. S tiga juga kan? punya istri tiga itu, S 3 kan? S tiga ya. Ini di depan saya ini, saya lulusan SMA, saya lulusan SMA, nggak pernah kuliah, nggak pernah kuliah. kuliah. Tapi alhamdulillah ngajar rektor, ngajar dosen, Kok bisa begitu. Nasehatnya dari solawat. solawat, bawa ini sholawat kemana-mana. Maka saya ajarkan, jadi nggak usah pakai kebanyakan teori seperti motivator, buktikan, nggak usah, ini loh buktinya. Ini buktinya, tinggal kamu mau tiru enggak? Kalau kamu mau tiru nanti dapat hasil yang lebih, kalau kamu lebih giat, ya, lebih ikhlas, kamu akan dapat hasil yang le lebih. Akhirat pasti, dunia jangan nanya kamu. Nikmat itu sama orang yang ahli sholat, sholawat. Kucing yang lihat tuh, para apalagi para kiai yang ahli sholawat. Dan usaha jauh-jauh lah, hadir saya dengan Abdul Qadir Asikya Solut. Nah, coba lihat itu. Rumahnya seperti apa. Urusan duit ya? Bagaimana? Kemudian dicintai orang seperti apa? Abis saya itu apa dicintai orang gara-gara beliau tampan gitu. Nah, kalau tampan saya sama beliau, ya udah-udilah ya. Nah, ya, boleh ditaruh berjejer gitu, beliau Berjejer nanti suruh ada finalis, kira-kira eh, iya. -kira, Gimana itu? Aduh tampan kita berani. Tapi kalau Aduh solawat saya mundur, saya. Beliau solawat jauh lebih banyak, ya jauh lebih hebat. Saya mundur. Tapi dicintai orang luar luar biasa, Masya Allah. Lihat lihat aja orang, uh, kok bisa begitu kenapa? Karena menyuarakan solat solawat lain, ya ber, berbeda. Pokoknya praktek. Tidak usah kebanyakan teori. teori, ya teori itu penting, tapi tidak usah kebanyakan. Perbanyak praktek. Praktek yang sederhana. Ini sekarang masuk ilmu praktek. Jadi tadi teori, praktek yang sederhana. Gak susah. Tapi lihat waktu saya duduk. Saya duduk saya baca Allahu wassalatu ala sayyidina Muhammad. Wa la ilaha illallah. Itu dipaksakan. Gak kemudian jadi tiba-tiba otomatis ngomong gitu. Jadi ya saya pasangkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli ala Saya paksakan. karena dipaksakan berulang kali, lama-lama jadi kebiasaan. Setelah terbiasa jadi otomatis dan saya sering terkejut ketika mesin otomatis itu berbicara. Jadi ketika saya duduk tiba-tiba kok Daudalloh. Allahumma Kaget. Kok oh, tidak saya bergerak sendiri ya. Hati saya ngomong sendiri seperti ini ya. Kaget saya. Alhamdulillah. Tubuh saya sudah sudah apa? Refleksnya begitu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, syukur nih. Ini hasil karena memaksakan di diri. Nah, kalau kita sudah terbiasa duduk bangun, duduk bangun begitu, kira-kira satu hari solawatnya berapa kali? Susah hitungnya ya. Karena ya, aktivitas manusia ini kan duduk, bangun, duduk, bangun, duduk, kecuali yang sakit. Yang saya begitu, jalan, duduk, berdiri, jalan, duduk, berdiri, begitu. Kemudian, yang simpel, sederhana lagi, kalau kita pagi hari dan sore hari, perintah dari Nabi Muhammad SAW, bersolawata kepada aku di pagi hari sepuluh kali, di sore hari sepuluh kali, siapa yang pagi sholawat sepuluh kali, sore, solawat sepuluh kali, dia akan dapat syafaatku maka maka Allah s.a.w., Nabi Muhammad s.a.w. Apa arti syafaat? Luas. Bahasa Indonesia syafaat itu e, pembelaan. O, B, pembelaan. Jadi kalau saya bilang, saya nonsyafaati dia, berarti saya akan bela dia sama urusannya. Kalau urusannya dia mau beli mobil, ya saya akan bereskan sampai dia bisa beli mobil. Kalau menurut saya dia mau kasih proposal ke satu bos, saya akan antarkan sampai cair proposalnya. Itu namanya saya bela di dia. Jadi bayangkan yang bela bukan bulan dan bulan Tapi Nabi sasa menyatakan, aku pembelanya. Aku pembelanya. Ya, kalau udah dibela oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira malaikat berangga berhadapan. Dikubur dibela Nabi Muhammad SAW. Malaikat menggaruhan akhir, lanjutkan saja perjalanannya. Nggak nanya oggar, oh, nggak sudah suka, -suka. Udah diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai. Di mahsyar sampai masuk surga, dibela sama Nabi. Nabi tiga belah, SAW. Itu ikut saya. Selesai. Lombongnya Rasulullah lombok, SAW. Coba kalau nggak dibela Nabi Muhammad SAW. Kamu masuk panjara, kalau nggak ada yang belah, ya antrenya panjang. Tapi kalau ada yang belah, panjang atau cepat? Cepat. Baru dibela oleh privilege punya kartu bisnis, gitu aja ya. Dibela kartu bisnis, pintunya udah dibuat beda. Betul. Pintu masuk penumpang umum, pintu masuk penumpang bis, bisnis. Beda korsi, beda pelayanan. Beda korsi, beda pelayanan. Itu baru dibeda oleh tiket. Dia ya dibela sama di tiket. Bayangkan kalau kita dibela Nabi Muhammad SAW. Oh, uh, selesai semua urusan. Gak ada yang tidak selesai. Nah, masalahnya, ini ilmu praktek. Bukan ilmu teori. teori. Tahunya kalau dipraktekkan. Saya tahu dengan iman sebetulnya tidak cukup. Muslim dengan iman cukup. Karena kadang-kadang iman ini, buat sebagian orang, imannya belum cukup. Karena belum sampai tahap yakin. Orang kalau udah yakin tuh puncak iman. Jadi walaupun dipraktekkan atau tidak, dia percaya. Tapi ada orang-orang yang nunggu praktek dulu. Sampai ada hasil. baru, -baru Percaya. Tinggal apa? Praktikkan. Nanti kamu akan tahu hasilnya. Ajak anakmu sholawat, ajak pasangan hidupmu sholawat, ajak keluargamu semua sholawat, ajak pembantumu, karyawanku sholawat. Praktikan itu nggak usah lama-lama. Satu bulan istiqomah. Lihat hasilnya. Perubahan apa yang terjadi? Coba dicatat. Oh, anak ini biasanya susah diberitahu. Sekarang setelah satu bulan bersolawat, hasilnya mudah diberitahu. Terus nanti hasilnya tak perlu diberi tahu. Oh yang ini tadinya pemalas. Setelah diajak sholawat, sekarang jadilah rajin. Berikutnya jadi giatnya yang luar biasa. Oh yang ini tadi, kalau datang orangnya marah-marah melulu. Sejak satu kantor baca sholawat, itu yang marah-marah kok diganti. Yang datang wajahnya jadi ceri, ceria, menyenang, menyenangkan oh, oh, kita akan terkejut kaget begitu banyak perubahan yang terjadi setelah kita istiqomah yang menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sholawat itu bukan anjuran tapi perintah langsung dari Allah ta'ala dimana Allah mewahyukan inna allaha wa malaih katahu yusadnuna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alihi wa sallimu taslima allahu wa sallim wa mari kita tutup dengan Praktek kita sama-sama berdoa, -sama sholawat, maseto dicek berapa menit? Iya, ah? Satu jam enam menit, yakin? Hah? Ini betul satu jam? Ibu-ibu, itu hoax atau asli? Saya nggak terasa ngomong satu. Satu jam saya baru berasa ngomong 5 lima, lima menit, tapi jangan dilanjut. Udah. Kenyataannya kan satu jam. Kenyataannya udah satu, satu jam. Kita ikuti kenyataan saja, jangan apa yang saya ah, rasa urusan aku dan dia. Jadi yani prakteknya udah satu jam lewat, ya udah cukup ya. Kita sekarang praktek sholawat 10 kali, yang yang simpel bisa dibaca siapapun dan kapanpun ya. Yang menstruasi baca nggak apa-apa. Tadi saya bilang. Kalau punya hajat, ya yang serius gitu loh. Jangan sambil sholawat, tapi tekun betul-betul memang untuk sholawat ini, untuk hajat saya. Beda dengan yang kita, sambil nyetir beda. Ya. Sambil di kantor, beda yang ini khusus. Memang ada ya bu, khusus. Nah kita baca sholawat, sallallahu muhammad, sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Praktek, nah, selama punya hajat apa di hati, nanti lihat hasilnya. Ini modalnya sedikit, cuma sepuluh. Mintanya besar, kali ya. Modelnya sedikit, sepuluh kali. Tapi mintanya belum besar. Saya mau minta apa yang nanya ya, yang murah-murah saja deh. Minta mobil deh. Entah dapatnya tahun berapa, nih, minta Juli. Minta mm -hmm. mobil Kan boleh lo minta sama Allah Ta'ala mobil. Boleh enggak? Kan boleh, mau saya minta sama kalian Minta sama Allah SWT. Wa Allah, mau Allah pindah ke Uni astra laku. Minta sama aku, aku beri. Orang mau kan suruh sholawat dulu. dulu. udah, saya mau minta mobil, sekarang sholawat dulu, dulu. Itu permintaan kecil. Permintaan besar apa? Minta bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, minta bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Minta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ditutup air-air kita. Minta diterima amal soleh kita. Semua yang akhirat tadi. Dan minta sehat lahiriah maupun batiniah yang kecil minta mobil, oh, yang gede-gede tadi itu. Yang oh ukhrawi, dan yang dunianya sehawal afiat Permintaan terbesar manusia untuk urusan dunia itu sehawal afia Yang mahal, yang orang suka lupa itu. Semoga pebul semuanya. Amin. Mari bersama-sama. Sallallahu <Sessizuk> alaihi wasallam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 محمد صلى, ص محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله شاء الله Al-Quran Al-Fatihah Jazakumullah khairan Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh